Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neso Kali ini saya akan melakukan eksperimen sosial tentang kesepakatan atau compliance. Sebelum masuk ke sosial eksperimen, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu yang dimaksud dengan compliance atau kesepakatan. Kesepakatan atau compliance merupakan bentuk pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh permintaan langsung ataupun tidak langsung dari orang lain Komprehensi ini menunjuk pada sejauh mana seorang si individu mengiakan atau menolak permintaan orang lain Komprehensi juga merupakan salah satu konstruksi psikologi yang banyak dipelajari pada psikologi sosial khususnya pada perilaku prososial Prinsip-prinsip dasar komprehensi itu adalah yang pertama pertemanan atau rasa suka, kedua komitmen atau konsistensi, ketiga ada kelangkaan, keempat ada timbal balik, kelima ada validasi sosial dan terakhir ada otoritas. Eh, hmm. mantu, aja mana no. ya. ya? pulau mm. bisa mana gitu bagus sih oh dekat sana tuh ha. nanti ada foto tahu, tanda, tahu. Nah, nanti di situ tuh nggak jauh dari sana tuh ada kecil. Ya. Mas, itu, itu, itu. Nah, ya, kita satu orangnya tuh kalau di kapal sewanya 125. 125 sih kalau satu kali jalan. Kan? Iya, iya, iya. Nah, kita tadi dikasih makan juga masalahnya. Kalau Boleh. Tapi kan kita mungkin sewa satu kapal kan. Iya. Penginapan kita tiga, kita punya tiket ya jalan kak. Iya, cukup tuh berarti. Penginapan satu kota, penginapan dengan ya, kenapa tuh? Dua malam, 800 ratus, hmm. cukup lah ya. Oh iya ya, harus dilebihkan agaknya ya kan? Ya. Ya. Transportasi... Ya. Nah, transportasi kita pakai lah, cewek kok Kan gak lucu Transportasi sama supirnya Berapa tuh ya? 750, cukup lah kak? Nah, kita oh, iya. aja iya. nah, makan siapa kan eh, sih sana lagi murah iya. lah berarti dikalikan lima enam hmm. ratus terus apa ya eh iya kapal kapal kapal pulang balik nama saya itu. Jadi aja lah, ngapain dia ikut. <si> oh iya Lima lima rp juta. Berarti totalnya rp Satu... hmm. aja sama ya. Lebih bagus lebih daripada kurang oh, kan menginap Rp1 rp 2 juta lebih Berarti nah, nah, kita buat, kita bagi 4 lah? Ya, bagi 4. 700 dong uh, ya, okay. uh, 100. Kita, Enggak ya, kira-kira lah -kira coba <tuh> Kapan ya? Enggak bulan Januari. Iya. Ah, bulan. Januari nah, okay. orang. Nata, iya, orang Oke. Nama okay. ya? Coba ya. 10 ujian gak sih, ujian ujian oh. 17 oh. dari tanggal 3 sampai 15 17 nah. 15. 15. sampai sampai Ya, ya. kita mainnya cuma nanti kalau hampir ada tempat wisata sih hmm. kan jalan pulang hmm. nah, itu tujuh ratus seribu orang aku berat loh. apa dasar mau? juga. Kita berapa jadi? 60 kan 60. 60 lah. 60 sih. 60 lah. 60 dua. Masih, 60 dua. 60 60 60 60 62. 62. 62. 62. 62. <tuk> mau <bicik> bareng, <tuk> Boleh, boleh. sih, kak Ini ya. Bu, Iya. Dua. boleh, boleh. Oh, boleh. oh. oh. Bikin bareng nanti Oke, ini. Ya, sudah ya. Ah. Sekarang <tuk> kita lagi itu lagi butuh butuhnya kan jangan